Baiklah, sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk memori perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya kita ke kabar pertama, ada kabar spesial buat kita semua, para fans Langsung tentunya dari tukang dekorasi, acara lamaran Leslar untuk besok sahabat ya, Ada gambaran tipis-tipis bocoran, tentunya sahabat ya. Di acara lamaran besok nanti bakal ada 9-10 titik atau sport persamaan, ya, luar biasa. Tentunya untuk acara lamaran akan didekor malam hari ini Luar biasa persahabat yang makin dah sabar untuk melihat besok nih Kita akan dikasih kejutan bahagia langsung dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat ada vitamin bahagia buat kita semua para fans Alhamdulillah para sahabat ya Muncul juga vitamin seger nih langsung dari Rizky Bilar Memakai baju kemeja hitam Dan kacamata hitam membuat kita semakin meleleh bahagia melihatnya Ini tentunya Rizky Bilar OTW ke Bandung Para sahabat ya kita lihat Bukan kaleng-kaleng Untuk Rizky Bilar disupport oleh Juragan 99 Para sahabat ya oleh Mas Gilang langsung Tentunya dikirim beberapa bus untuk mengawal Rizky Bilar OTW ke Bandung Bersahabat ya, kita lihat juga ke slide selanjutnya Wow, luar biasa persahabat ya, makin bangga bahwa tentunya idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang dikelilingi yang sangat baik Bersahabat ya Mudah-mudahan acaranya selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin ya robbal Alamin kita lihat ke kabar berikutnya, bersahabat. tuh lihat ya, tentunya sudah di dalam mobil dan siap meluncur ke Bandung. Luar biasa para sahabat, ya, makin gak sabar tentunya kita menerima kejutan yang sangat paling bahagia yang kita nanti nantikan selama ini, yakni Lesti dan Rizky Bilar menikah. Terlihat sangat gembira dan bahagia sekali calon mempelai pria para sahabat ya Rizky Bilar tentunya bersama anak Kanova nih yang gemes dan tentunya cantik persahabat yang doakan yang terbaik mudah mudahan kita hari ini dikasih kejutan vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar mungkin ini informasi di sore hari ini persahabat bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang menjauhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh